Baik, teman-teman, hari ini ada teman kita yang akan mempresentasikan tentang aktivitas modul 1 dan 2. Dipersilakan untuk Tabita, silakan mempresentasikan yang sudah dibuat. Selamat pagi semuanya. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai AWS modul 1 dan AWS modul 2. Kemudian, jadi, Share Responsibility Model adalah sebuah layanan cloud yang menyediakan tools atau alat dan metode untuk mengamankan cloud tetapi penggunanya perlu berbagi keamanan untuk mengimplementasikan keamanan tersebut berdasarkan layanan yang disediakan oleh AWS. Jadi untuk user bisa cloud-nya diamankan oleh AWS, pertama-tama user perlu untuk berbagi keamanannya itu agar implementasi dari keamanan si shared responsibility model ini dapat dilakukan oleh AWS. Kemudian, Um, AWS security best practice begin with the AWS shared responsibility model that dictates which security controls are AWS responsibility and which are the customers. Jadi di sini berarti bahwa AWS security ini uh, dipartai kan dengan baik jika um, si AWS security ini menentukan security keamanan, eh, keamanan kontrol yang mana yang merupakan responsibilitas dari AWS dan yang mana yang merupakan responsibilitas dari customer itu sendiri. Ada berbagai macam uh, misunderstanding atau kesalahpahaman di mana ada yang mengatakan bahwa cloud provider atau di sini AWS harus uh, bertanggung jawab penuh dan atau customer harus bertanggung jawab penuh. Tetapi faktanya shared responsibility adalah model terbaik uh, atau maksudnya responsibilitas itu dipegang oleh kedua pihak, jadi oleh cloud provider dan juga oleh customer itu sendiri. Kemudian berikut adalah beberapa responsibility atau tanggung jawab dari customer. Yang pertama adalah mengamankan data dengan opsi encryption atau enkripsi, kemudian mengelola manajemen identitas dan akses, dan mengkonfigurasi grup keamanan atau security group. Kemudian Salah satu tanggung jawab dari AWS yaitu selalu mengamankan akses fisik ke perangkat trust cloud. Jadi ini adalah salah satu fundamental tanggung jawab fundamental dari AWS yaitu mengamankan akses pengguna ke perangkat trust cloud mereka. Kemudian saya masuk ke AWS modul 2 yaitu shared security. Di sini ada Amazon inspector dan trust advisor. Amazon Inspector dan Trusted Advisor adalah alat untuk mengukur seberapa baik pendekatan yang diberikan dalam mencapai sasaran dari tujuan layanan yang ditawarkan oleh AWS untuk tujuan aplikasi, Di antaranya dalam hal biaya, kinerja, efisiensi, dan keamanan. Amazon Inspector adalah layanan penilaian keamanan otomatis yang menguji aksesibilitas jaringan dari instance Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2, dan status keamanan aplikasi yang berjalan pada instance tersebut. Kemudian dengan Amazon Inspector, user dapat mengotomatiskan pengujian keamanan. Jadi pengujian keamanannya ini bisa automatically, dan Amazon Inspector ini berfokus pada jangkauan dari konfigurasi jaringan pengguna. Kemudian ada Trusted Advisor, yaitu suatu layanan penilaian keamanan yang berlaku untuk seluruh akun Amazon Web Service atau AWS. Layanan ini memberikan saran praktik terbaik tentang keamanan, pengoptimalan biaya, kinerja, toleransi kesalahan, dan batas layanan. Jadi dari namanya saja, ini adalah Advisor atau yang memberikan advice atau saran kepada penggunanya. Jadi layanan ini membantu untuk meng highlight potensi masalah dengan cara uh, jadi dia melihat cara pengguna menggunakannya kemudian baru dia bisa memberikan feedback. Kemudian di sini ada uh, main difference atau perbedaan mendasarnya yaitu pada pengaplikasiannya yaitu kalau Trusted Advisor itu diaplikasikan pada AWS account dan AWS administration sedangkan Amazon Inspector itu diaplikasikan pada beberapa konten dari instance EC2. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Tabita. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari di Saputra. Silakan, Wil. Ya, selamat yes. bagi majelah siang, teman-teman. semua. Di sini saya Wilyandi Saputra dengan NRP 2172023. ingin mempresentasikan dari aktivitas modul 122 dari OS Academy. Nah, untuk pemasaran kali ini di sini yang pertama yang pertama ada syarat responsibility model dan yang pemasaran kedua nanti ada amazon inspector dan aws trusted editor yang pertama di sini ada syarat responsibility model nah apa sih itu syarat responsibility model nah, syarat responsibility model merupakan sebuah layanan cloud yang menyediakan alat dan metode untuk mengamankan cloud tapi pengguna berbagi keamanan dengan mengimplementasikan keamanan berdasarkan layanan yang telah disediakan dari AWS-nya sendiri. Nah, Jadi yang bertanggung jawab untuk keamanan sistemnya bukan hanya dari pihak AWS-nya sendiri, melainkan dari pihak AWS dan customer-nya juga. Di sini ada ilustrasi tentang pembagian tanggung jawabnya. Di sini dari customer, seperti yang kita lihat, customer itu bertanggung jawab atas customer data, platform application identity dan access management. Lalu customer juga bertanggung jawab atas Operation operating system, network firewall dan configuration. Lalu di sini ada insights data, server side dan network traffic-nya. Lalu untuk tanggung jawab dari AWS-nya sendiri, di sini ada AWS bertanggung jawab pada software-nya, compute, storage, database dan networking dan AWS juga bertanggung jawab atas hardware atau AWS global infrastrukturnya. Dan juga AWS itu juga bertengah atas region, availability zone, dan as location. So, gambar ini teman-teman dapat lihat di aws.amazon.com. Di situ sangat lengkap sekali untuk penjelasan mengenai syarat responsibility model ini. Berikutnya ada Amazon Inspector dan AWS Trusted Advisor. Di sini untuk Amazon Inspektornya, itu adalah merupakan sebuah layanan manajemen kelemahan otomatis yang dimiliki oleh Amazon Inspector yang dimana dari Amazon Inspector nanti akan memindai beban kerja dari AWS untuk kelemahan perangkat lunak dan untuk paparan jaringan yang tidak diinginkan secara berkelanjutan dan lalu yang kedua di sini ada AWS Trusted Advisor. Nah, AWS Trusted Advisor ini merupakan sebuah aplikasi yang mengaju pada praktek terbaik yang dipelajari dari kumpulan riwayat operasional AWS dalam melayani ratusan ribu pelanggan AWS. Dan juga Trusted Advisor ini memeriksa lingkungan AWS yang customer miliki dan membuat rekomendasi untuk menghemat biaya yang akan dikeluarkan oleh customer nanti. Lalu juga dari Trusted Advisor ini nanti bisa meningkatkan kinerja sistem dan menutup celah keamanan yang ada di sistem. Ya, sekian saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Willyandi. Selanjutnya dari Jessica David, silakan. Oke, okay, uh, selamat pagi semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan, mempresentasikan uh, aktivitas modul 1 dan modul 2 uh, yang akan melengkapi juga dari presentasi Tepita dan juga Willyandi. Pertama ada shared responsibility model di mana sebenarnya shared responsibility model ini merupakan tanggung jawab antara pihak penyedia layanan cloud, AWS, dan juga pelanggannya. Nah, kemudian si shared responsibility model ini membantu juga untuk meringankan beban operasional antara si pelanggan karena AWS ini bisa mengoperasikan, mengelola, dan mengontrol komponen dari sistem operasi dan mulai dari lapisan virtualisasi hingga keamanan fisik fasilitas tempat layanan beroperasi lalu apa sih tanggung jawab dari AWS-nya nah AWS ini itu bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan semua layanan yang ditawarkan oleh penyedia cloud AWS di mana infrastrukturnya ini terdiri dari perangkat keras perangkat lunak jaringan dan fasilitas yang menjalankan layanan AWS cloud Kemudian uh, tahun jawab customer-nya atau tahun jawab pelanggannya itu ditentukan dari layanan AWS yang dipilih oleh pelanggan tersebut, di mana hal ini menentukan berapa banyak jumlah pekerjaan konfigurasi yang harus dilakukan pelanggan sebagai bagian dari tanggung jawab keamanan pelanggan tersebut. Nah contoh penerapannya seperti layanan uh, EC2 atau Amazon Elastic Compute Cloud, di mana CI si itu ini dikategorikan sebagai IaaS atau Infrastructure as a Service. Dengan demikian, maka pelanggan yang eh, memakai pelayanan ini eh, mel dapat melakukan semua tugas konfigurasi dan manajemen keamanan yang diperlukan. Di mana pelanggan yang menerapkan CI itu ini bertanggung jawab atas manajemen sistem operasi atau OS, termasuk pembaruan dan patch keamanannya. Kemudian perangkat lunak Aplikasi atau utilitas yang diinstal oleh pelanggan di instance. Dan konfigurasi firewall yang disediakan AWS di setiap instance. Di mana pengguna juga akan bertanggung jawab untuk mengelola data mereka, mengklasifikasi aset mereka, dan juga menggunakan IAM untuk menerapkan izin yang sesuai. Kemudian ada Amazon Inspector dan juga AWS Trusted Advisor, di mana... Amazon Inspector ini adalah layanan manajemen kerentanan atau vulnerability yang terus-menerus memindai beban kerja AWS yang berfungsi untuk mengetahui kerentanan sebuah perangkat lunak atau jaringan yang tidak diinginkan. Di mana Amazon Inspector ini secara otomatis dapat menemukan dan memindai instance dari Amazon EC2 yang berjalan hingga, fungsi AWS Lambda, hingga ke fungsi AWS Lambda untuk Uh, kerentanan perangkat lunak yang diketahui dan juga jaringan yang tidak diinginkan. Kemudian ada AWS Trusted Advisor di mana layanan ini menyediakan rekomendasi yang membantu pengguna untuk mengikuti uh, praktek terbaik di AWS di mana dia akan mengevaluasi akun-akun pelanggan melalui pemeriksaan di mana pemeriksaan ini untuk mengidentifikasi uh, cara untuk mengoptimalkan, mengoptimalkan infrastruktur AWS pelanggan di mana dia bisa meningkatkan keamanan performa, mengurangi biaya, serta memantau kuota layanan. Kemudian pelanggan juga dapat mengikuti rekomendasi untuk mengoptimalkan layanan dan sumber daya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk tiga teman kita yang sudah presentasi.